Hai sahabat petani milenial, SMK PP Negeri Sare sudah buka pendaftaran siswa baru. Ayo daftarkan diri kalian. Caranya kunjungi website www.smkppsare.sch.id. Kemudian klik pendaftaran siswa baru. Klik daftarkan di sini isi formulir secara online dengan melampirkan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya tekan kirim atau bisa juga langsung buka link https://2-garis miring garis garis miring 2022 Pendaftaran siswa baru dibuka mulai tanggal 1 Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcastnya Agritech SMK PP Negeri Sare. Alhamdulillah episode kali ini kita juga kedatangan Bapak kepala sekolah selamat sore Bapak selamat sore makasih udah. Bapak atas kehadirannya ini baik. yang kedua kali Bapak bersama kami baik terima kasih eh, uh, ada kesempatan uh, ya kita isi <laughs> ya Bapak uh, ini kita berbicara tentang SMK pusat keunggulan yang dah, dahulu kita udah menyinggungnya sekarang kan bahwa di sekolah itu harus ada masuknya dunia usaha dan dunia ustri Untuk mendukung program di sekolah tersebut dalam proses peningkatan sumber daya manusia pertanian Nah Bapak saya mau tanya di sekolah kita ini Bapak di SMK PP Sare Industri mana aja yang sudah masuk dan memberikan hal yang tersebut untuk dalam proses peningkatan SDMnya Baik, terima kasih. Yang pertama, kita dengan adanya pendatapan SMK Pusat Keunggulan, nah ini didukung juga oleh industri-industri atau lembaga, sehingga bisa mendukung program 8 Plus I. Jadi, untuk program 8 Plus I ini, nah kehadiran dunia usaha dan industri, dan kelembagaan di luar SMK Pupisari ini sangat diharapkan. Alhamdulillah kita sudah datang beberapa industri yang sudah bekerja sama dengan kita Dan juga terus mengembangkannya Nah salah satu Nah itu ada uh, semi Biotrop Dalam program Smart Sekolah menghasilkan sayur dan buah edukasi nah, Jadi dengan program Yang kita laksanakan uh, Pada tahun 2018 Nah itu dengan dilatih SDM Baik dari pimpinan sekolah Kemudian guru dan tenaga lapangan eh, dan laporan nah sehingga pada tahun 2020 kita sudah mendapatkan produk ya yang seperti yang di depan kita lihat nah ini adalah produk lemon ada yureka dan lemon tea yang kita eh, tanam lebih kurang 0, 1 hektar lebih nah sehingga pada tahun 2020 kita juga dengan adanya eh, produk lemon yang kita hasilkan ini nah kita juga eh, kemudian jadi masalah namun masalah itu menjadi peluang baru bagi kita karena dengan kita produk bahan baku buah nah sehingga kita menjalin kerjasama lagi dengan salah satu Universitas Syahkwala dengan ARC nya Arsiri Reset Center Nah itu bagaimana buah lemon itu bisa kita olah untuk produk turunannya Nah dalam hal ini juga kita berkoordinasi juga dengan siameo biotop yang berpusat di Bogor Alhamdulillah Uh, dari siang biotrop sangat uh, antusias dan berkolaborasilah kita, nah, sehingga dari buahnya yang harganya sangat rendah. Nah, sekarang itu bisa kita berbagai buat berbagai macam turunan, yaitu adalah uh, pur, kemudian ada lemon fresh yang kita hasilkan. Dan ini pada saat pandemi ini sangat uh, bagus menjaga imun tubuh kita, kemudian uh, ada aromaterapi yang kita hasilkan untuk herd immunity di kita dan juga ini bisa kita pada uangan kita kemudian juga ada minyak lemon asiri dengan produk atirnya kita nah ini untuk parfum nah ini juga bisa dihasilkan di sekolah nah ini adalah tidak lain eh, dukungan yang luar biasa eh, pada oleh Agri Ketua Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ibu Canda Khusus STP Bersama tim dan juga melibatkan alumni dan berbagai macam produk turunan yang dihasilkan Nah kemudian juga eh, Ini dalam program SMKPK Karena berpusat pada pesta didik Dengan program dan ada Pendidikan Nah inilah kita jadikan sebagai Pendidikan di sekolah kita eh, dan lemon dan turunannya juga kita menghasilkan uh, bibit uh, untuk skala usaha mungkin masih kecil nah, namun itu bisa dikembangkan nah kemudian juga kita, kita selain ada CMO Biotrop ada tadi ARC nah kita juga didukung juga ada kerjasama dengan Bank Indonesia Cabang Aceh yaitu dengan mengembangkan MA11 nya uh, sehingga sekarang tuh ini juga kita kembangkan tuh produk turunan dari MA11 yang telah kita hasilkan di sekolah kita Kemudian kita juga beberapa dengan uh, dunia pembibitan, uh, ada Ella Garden, kemudian ada uh, apa namanya, cap panah merah, uh, kemudian ada juga untuk uh, Kubota. Nah juga Kubota kita menjalin kerjasama, kemudian juga dengan pengelolaan hasil ada Nozinya, uh, kemudian ada Deputro untuk processing uh, kopi dan juga beberapa industri yang lain yang kita kerjasama sudah banyak baik yang ada di Aceh, di luar Aceh dan juga dari beberapa di luar negeri Nah, karena masa pandemi ini kita untuk luar negeri agak susah maka kita fokus untuk dunia usaha, dunia industri yang ada di Aceh maupun di luar Aceh Oke Bapak Baik, jadi uh, terjawab sudah dengan uh, apa Mas Sombowo yang dari Bapak maju berinovasi. Ber ya, ya, ya, jadi, innovasi. ini sudah mendapatkan bahwa begitu banyak produk-produk yang sudah dihasilkan. Nah, apakah di produk ini Bapak ada rencana mau pengembangan selanjutnya? Ya. Baik dengan adanya kita dengan tim berinovasi sehingga mendapat beberapa berbagai macam produk turunan ini dan ini di tahap awal kita lahir uh, prototipe. Nah harapannya dari prototipe ini kita akan kembangkan berikutnya ke legalitas. Nah jadi sehingga pasar nanti tidak ragu punya kita, apa produk kita. Nah ini bisa kita urus nanti uh, PIRT-nya kemudian dari balai pomnya dan uh, sampai ke uh, produk halalnya jadi kita bisa dile halal kemudian juga nanti ada barcode nya ya. jadi ya. orang bisa scan dia ya. siapa yang produk uh, bagaimana uh, komposisinya jadi tidak ragu lagi bisa melihat dengan menggunakan hp nah, itu bisa tahu siapa produk uh, produk dari mana nah ini Tentunya inovasi ke depan tadi, inovasi menghasilkan produk. Kemudian ke depan ada inovasi bagaimana membuat kelembagaan itu resmi. Nah tentunya masyarakat sangat menunggu adanya legalitas ini dan kami juga mohon dukungan e, dari semua pihak, terutama dari mungkin din, e, dinas kesehatan, kalau di Aceh ada MPU, kemudian untuk halalnya, kemudian juga dari bank, nah ini juga ada sudah datang bank Aceh dengan UKM nya, nah ini mungkin akan apakah branding terhadap eh, kemasan, kemudian nanti cita rasanya bagaimana nah ini harapannya kami nanti bisa mengeluarkan produk yang memang legal dan juga bisa masuk di marketplace, yeah. nah, sehingga kita ketahui bahwa Kedepan Market Plus adalah merupakan pangsa-pasar yang sangat menjanjikan dan ini mungkin bisa kita kembangkan secara bersama-sama nantinya sehingga ada inovasi sampai ke pemasarannya. Oke Bapak, kan tadi berbicara dengan program Smart B yang bekerja sama dengan Siam Biotrop. Nah sejauh ini apakah itu khusus untuk proses pembelajaran siswa atau kita bisa menerima masyarakat umum yeah. yang ingin belajar di tempat kita? Uh, baik jadi uh, dengan kerjasama dengan siam biotrop ini sangat uh, besar perannya apalagi uh, di tengah-tengah gencarnya era digital ini dan bapak direktur dr zulham kemudian dr suprianto pak tejo dan tim yang lainnya ini sangat membantu kita uh, sehingga tidak saja kita menghasilkan produk jadi apa yang telah dibangun dari kebun sampai ke, uh, menghasilkan produk ini, ini sangat bermanfaat juga ke, uh, kita melibatkan siswa jadi siswa tidak saja siswa alumni alumni juga kita libatkan uh, sehingga bisa bersama dan juga uh, dalam perjalanannya ini juga masyarakat umum nah dari juga dari lembaga pendidikan dari siswa kemudian dari pesantren nah ini juga sudah belajar bersama uh, bagaimana mengembangkan uh, kebun lemon dan produk turunan dan ini kami merasakan bahwa apa yang telah dibantu oleh seamiobiotrope itu manfaatnya kepada masyarakat sangat e, besar dan juga ini e, kita juga dibantu untuk melatih bagaimana kebun itu juga ke depan dikendalikan dengan drone yeah. dari jauh dan ini sehingga bisa kita kaitkan dengan e, IOT nah ini merupakan suatu hal e, apa yang sangat baik dan harapan kami untuk masa yang akan datang, Xiaomi Biotrop terus membantu kita, membimbing kita, mengarahkan kita ke arah penggunaan teknologi IoT mungkin, kemudian juga penajaman kepada produk-produk turunan yang lain, sehingga eh, zero waste yang kita hasilkan produk, nah, sehingga no farm, no food, food no, no life. life. Okay. Jadi kalau memang apa namanya mau hidup, maka berkebunlah. Yeah. Nah ini harapannya kami sangat mendukungnya. Oke okay, baik Bapak, nah uh, kemudian kan dengan kita ketahui dengan bantuan dari mereka Udah pelaksanaan pelatihan kepada masyarakat Nah di sekolah itu juga bisa menciptakan namanya testing factory Bapak yeah. Bagaimana sekarang tentang testing factory akibat dari bantuan dari dudi di istirahat yeah. sekolah uh, Baik, jadi dengan uh, adanya program bantuan dari Siamio biotrop ini Kita terus berkembang, mengembangkan, nah sehingga ini sudah bisa dikatakan kita sebagai salah satu teaching factory yang ada di sekolah, karena semua berpusat kepada pesta didik. Jadi, kita siswa-siswa kita libatkan, juga guru semakin uh, kita libatkan. Kemudian, harapannya juga diantar kompetensi kalian, diantar program, juga memanfaatkan kebun kita yang telah kita bangun itu, uh, sehingga. E, testing factory yang kita hasilkan yang memang sifatnya fleksibel Nah kita juga di sisi lain juga menghasilkan jadi dengan produk-produk yeah. ini bisa menghasilkan dan ini juga bisa melakukan pembiayaan kepada operasional di lapangan hmm. e, kemudian menambah luas lahan pemeliharaan juga dibantu Nah ini tentunya akan menjadi model bagaimana menjadikan Smart Bee itu nanti membumi dia. Nah, jadi tidak bisa jadi sekolah kita, di luar sekolah, dan malah juga uh, kita bisa mengembangkan ke lebih luas lagi, karena prototip kebunnya dan prototipe uh, produknya itu sudah teknologi sudah kita kuasai. Sudah ada di sini dan ini merupakan, uh, dan kita akan berbagi kepada masyarakat apa yang kita kembangkan di TEFA, di sekolah kita. Oke, okay, Bapak. Nah, menyangkut dengan uh, tefa sistem penguaannya dengan adanya tefa sekarang ini dalam proses uh, pertanggungjawaban dari keuangannya juga harus adanya blood sendiri. Ya. Nah, di sekolah SMK PP Sare sendiri, Bapak, tentang blood itu sejauh mana sudah berjalan? Uh, Hanya terima kasih untuk legalitas di dalam kita berproduksi nah itu setelah ada teaching factory nah kita satu tahapan lagi kita arahkan menjadi dia badan layanan umum atau apakah beradaan layanan umum daerah atau badan layanan umum sekolah itu nanti dan sekarang kita sedang berproses dengan dinas pendidikan Aceh terkait dengan akan lahirnya BWD, nah ini dokumen dokumen dengan tim sedang dipersiapkan eh, sehingga eh, produk yang kita hasilkan itu nanti kita tidak terkendala dengan hukum. Apalagi eh, dengan adanya permintaan di luar yang sangat besar ya secara ekonomis eh, sangat menguntungkan dan kita persiapkan legalitas sehingga produk yang kita hasilkan punya nilai jual dan berapapun yang dibutuhkan kita bisa siapkan. Nah, tentunya didukung oleh legalitas hukum yaitu BLUD ini. Nah kami sangat mendukung segera lahirnya BLUD terutama di SMKPP Sare. Dan warga sekolah sangat mendukung terhadap program BLUD ini. Dan salah satu syarat juga SMKPK harus lahirnya BLUD. Dan ini kami bersama manajemen sekolah menyiapkan sehingga target di kita tahun 2022 ini bisa lahir. BLUD di SMKP Negeri Sari Aceh sehingga uh, produk di Teva yang kita hasilkan nah ini punya legalitas punya apa uh, secara hukum kita bisa bertanggung jawabkan dan sekarang pun kita sudah ada produksi terhadap rekod dengan baik ada pencatatannya dan ke depan dengan adanya BLUD ini kami yakin kita akan meningkatkan manajemen uh, kapabilitas uh, SDM pengelola BLUD sehingga mereka tahu punya pengetahuan uh, tentang BLD dan ini kami yakin SMK USRF pasti berkembang dengan adanya uh, BLD yang akan kita kembangkan ya Bapak uh, Oke okay, Bapak kemudian kan uh, sekarang kita ketahui dengan industri yang begitu sudah masuk ke apa ternyata, ke sekolah nah harapan Bapak untuk bisa masuknya industri-industri yang sesuai dengan sekolah kita itu apa Bapak kira-kira ya. harapan eh, baik kita dalam hal peran dunia usaha dunia industri dari luar ke sekolah ini sangat penting nah kalau Budi sudah masuk ke sekolah berarti kita sudah ada pengakuan dari pihak luar eh, baik terhadap eh, manajemen yang kita miliki kemudian Pengelolaan yang berstandar industri yang kita miliki, karenanya e, kami melihat juga beberapa perusahaan sudah melirik kita dan sudah juga sudah berjalan, tidak saja yang dari dalam juga dari luar negeri, salah satu dari PT DGU yang dari Korea juga sudah melakukan riset penelitian bersama dengan e, pembuatan pakan ternak, yaitu dari salah satu di Kenaf. Nah, ini. Kepercayaan dari luar sudah mulai masuk, dan sehingga suatu saat kita juga akan tempelkan logo lugu, -lugu oh, iya. uh, industri. Jadi, begitu orang lihat, "Oh, ada industri ini di sekolah ini, oh, ada industri ini." Nah, sehingga uh, orang tua, siswa, atau pengguna jasa sekolah ini, dia tidak ragu. Sudah punya uh, apa namanya, legalitas dari industri. Tidak saja industri kita harapkan, lah ada datang ke sekolah, kami mengharapkan juga industri itu bisa melakukan rekrutmen. Jadi itu sama dengan BKK kita atau pusat kerja khusus e, sekolah kita, kita sudah ada BKK, nah itu bisa e, melakukan BKK kita dengan industri-industri yang ada di luar untuk melakukan rekrutmen e, calon pekerjaan dari sekolah kita. Jadi, kalau industri sudah masuk ke sekolah, berarti pihak luar sudah yakin kepada sekolah, sudah percaya kepada sekolah. Dan mari mungkin kita menumbuhkan dan kita selalu meningkatkan kepercayaan yang telah di atau menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh industri semoga uh, jalinan yang MOU yang kita lahirkan itu mungkin sudah hampir 50 uh, dunia usaha dunia industri dan juga kelembagaan yang telah sama dengan kita nah ini merupakan suatu uh, pengorbanan kepada kita kita akan jaga bersama warga sekolah dan juga lulusan kita ini akan kita perbesar ke depan diserap di dunia usaha dan dunia industri Oke okay, Bapak, satu lagi targetnya Bapak, ini kan udah masuk begitu banyak industri yeah. uh, ke sekolah kita mm -hmm. dari Bapak punya nggak target industri apa beberapa industri yang mau Bapak guide sehingga yeah. bisa masuk ke sekolah kita ini okay. Bapak uh, baik dalam uh, outcome yang kita susun kita menargetkan tahun ini 41,6% lulusan kita itu bisa diterima di dunia usaha di dunia industri dengan berbagai kompetensi. Oleh karenanya harapannya dukungan dari semua kompetensi kalian warga sekolah dan siswa dan juga orang tua komite. Yeah. Nah juga membantu kami eh, karena melihat dengan adanya dunia usaha yang kita hasilkan nah lulusan ini nanti bisa bekerja di otomatis eh, praktik Pendidikan yang benar di sekolah ini sangat penting, sehingga industri tidak ragu melakukan rekrutmen terhadap uh, calon pekerja dari siswa kita. Atau juga uh, siswa sendiri bisa menciptakan lapangan pekerja sendiri lewat berwirausaha. Nah, ini uh, dukungan industri ini sangat uh, baik dan kami berterima kasih, uh, semoga ke depan kerja kerjasama kita terus kita tingkatkan. Oke okay, Bapak baik Terima kasih mungkin Bapak bisa mencicipi ini Bapak dulu dah uh, bapak yeah. udah gerah sedikit nah, jadi ini ya, uh, apa namanya langsung lemon fresh uh, drink nah produk atph SMKPP Negeri Sare Aceh nah bisa kita lihat dengan sudah ada logo PP Sare kemudian sudah ada logo dari uh, Smart B nah jadi ini sudah ada kepercayaan. nah ini salah satu lemon yang dihasilkan nah coba kita apa kita rasakan bagaimana sensasi rasanya produk dari agribisnis sema pangan tutura. bismillahirrahmanirrahim luar biasa segar rasanya nah kemudian ini apa namanya ada asam-asam nah bikin keluar ide-ide jadi begitu kita minum ini kita nama fresh nah inovasi itu muncul kembali ya, ya, ya. Uh, uh. jadi ini uh, sangat baik dan kita bisa konsumsi ini uh, lemon fresh produk SMKP Indonesia Aceh dari uh, produksi ATPH uh, semoga bisa diterima di tengah masyarakat dan perlu dicoba ayo kita minum bersama Oke, okay. Terima kasih Bapak atas kedatangannya hari ini Sebenarnya banyak yang mau kita tanyakan Insya Allah nanti kami akan terus mengundang Bapak Dengan tema-tema yang lebih menarik tentunya Nanti lebih ke tema pertaniannya Bapak Oke okay. terima kasih Bapak Demikian Petani milenial Indonesia Program podcast hari ini Di Agritech SMK PP Negeri Sare Kami dari pihak uh, podcastnya mohon undur diri kami akhiri wabillahi itu, fi'il idayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.